Empat ciri wanita yang wajib dipertahankan dalam hubungan asmara. Kepribadian setiap orang berbeda-beda, termasuk kaum wanita. Ada wanita yang cerewet, pendiam, pemalu, pemberani, dan sifat bawaan lainnya. Tentu saja semua wanita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, bila kamu sudah memiliki pasangan dengan ciri-ciri seperti ini, hendaknya dijaga baik-baik. Sebab, ini pertanda kamu sudah mendapatkan sosok wanita dengan kualitas jempolan. Kalau sampai menyakitinya, sehingga dia memilih pisah, kamu benar-benar merugi. Ingin tahu ciri wanita seperti apa? Mari simak pembahasan lebih lanjutnya di bawah ini. Yang pertama berwawasan, selama ini seorang wanita banyak dinilai dari segi penampilannya. Padahal, justru yang bikin hubungan asmara jadi nyaman adalah ketika pasangan bisa menjadi teman ngobrol yang asyik. Hal itu bisa dilakukan apabila pasangan pilihanmu itu berwawasan. Maka dari itu, kalau pasangan saat ini merupakan sosok wanita yang cerdas, tiap kali diajak diskusi bisa nyambung dan membuat obrolan jadi terasa hangat, pertahankan terus, ya. Sebab itu berarti wanita yang jadi pasanganmu itu Nggak hanya mementingkan beauty Tapi punya brain juga 2. Bersikap jujur Bila pasangan pernah melakukan salah Dan dia mengakuinya Itu berarti kamu sudah menemukan wanita yang tepat Untuk dijadikan pasangan Keberaniannya untuk mengakui kesalahan Menunjukkan kalau dia bersikap jujur Perlu diingat kejujuran ini sangatlah penting Dalam hubungan asmara Bila kalian terbiasa bersikap jujur, hubungan akan bisa berjalan dengan lancar, karena komunikasi berjalan dengan terbuka. Tak hanya itu, kejujuran juga merupakan fondasi dari rasa saling percaya yang juga krusial dalam suatu hubungan asmara. Yang ketiga, berpikiran positif, nggak banyak loh orang yang bisa memberikan aura positif. Maka dari itu, apabila pasanganmu selama ini selalu optimis dan berpandangan positif, kamu patut bersyukur memilikinya. Karena berdekatan dengan orang positif, akan membuat kehidupanmu jadi lebih baik. 4. Mampu berkompromi Nggak masalah jika wanita pilihanmu itu mempunyai sifat keras kepala. Selama sifat itu diterapkan pada hal-hal yang tepat, dan dia memiliki sifat terbuka, sehingga mau berkompromi. Karena orang yang keras kepala tapi mampu berkompromi, itu berarti dia punya prinsip, tapi juga nggak berpikiran sempit meyakini diri sendiri selalu benar. Kompromi inilah yang bisa membantu kalian melewati berbagai masalah percintaan dengan baik. Gimana, apakah wanita pilihanmu sudah memiliki sifat-sifat tadi? Kalau iya, selamat, itu berarti, kamu sudah mempunyai pasangan yang sangat pantas dijadikan teman hidup. Itulah empat ciri wanita yang wajib dipertahankan dalam hubungan asmara yang perlu Anda ketahui. Jangan lupa like subscribe agar kamu tidak ketinggalan informasi menarik di video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.